Oke. Lihatin tuh Lihatin guys Ikan banyak bener Tidak usah lagi pakai Jaring ikan guys. Pada naik sendiri Pada naik sendiri Pada naik sendiri Oh Lihatin tuh Waduh, Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi makan Kepada makhluk-makhluknya Jangan cara apapun